Ini, Mas, punya tukang di kantor. Bolong. Pakai MBTEC, lah. Waduh Ini jok parah amat Bolong-bolong kayak gini Ampun Asli enak banget liatnya Hujan jadi kolom ikan ini. Bro Woi Bro Wih Bro ngapain hmm. lo? ini gue lagi nyoba mainin vr asik, keren keren keren. Nah, enggak, tadi gue lihat di parkiran. gue dulu dulu ya. ya udah udah. gue tadi lihat di parkiran, yeah. hmm. itu ada jok motor asli parah banget bolong-bolong kayak gitu oh yang pariod putih itu ya? nah itu sih punya tukang yang lagi berenang di lantai atas oh gitu masalahnya bolongnya nggak cuma satu banyak bro asli nggak enak banget liatnya itu kalau hujan ngumpul tuh pasti Masa rembes air gitu bro kalau hujan tuh pasti nampung air gua penasaran lihatin gua yuk mau gua yeah. lihat kemarin naik yeah. masbro bawah lalu ya oke okay. nah, ini bro, motornya yang tadi gue ceritain oh, iya. parah ini. banget kan ini sih punya tukang ini lantai atas bro oh gitu iya, parah iya, juga iya. ya parah banget, nggak enak banget asli liatnya. sayang nih, bodinya masih bagus lagi iya hmm. mana sekarang musim hujan iya gue punya kepikiran nih bro hmm. gue ada potongan bahan di atas iya gimana kalau kita bantu rapin aja ini joknya oh, biar gitu. jadi kelihatan keren lagi boleh boleh nanti sih ntar siang gue mau kunjungan ke si Udi hmm. Ya nanti biar si Gud yang beresin lah, Bro. Boleh, Ganteng sip kan ini mah. Oke, oke. Mas Pardi, okay, ah. okay. Mas Pardi. Hoi, Mas, mas pinjem kunci motornya dong. Enggak batal, Pak. Mau ada deh pokoknya. Halo Bro Eh hey, Mas Apa kabar? Alhamdulillah sehat Sibuk ya? Biasa Ini Mas, gue minta tolong nih Betulin jok punya tukang di kantor, bolong Bisa, model gimana? Pokoknya yang the best lah Pakaian bitek lah Beres nih, udah selesai Coba lihat, Mas Wah, wow, keren nih Alhamdulillah Tebet juga ya kerjanya Semayang <laughs> Oke deh, beri-i -beri, kalau gitu Ya. Makasih ya Sama-sama Nih, Bro Gua pasang dulu ya joknya ya Oke okay. Ntar lu lihat hasilnya nih gua kemarin yang memasang di Yudi Joko di Pet, oh. yang di sedang raya Jakarta Pusat. Oh, untuk Mayoran tuh ya? Ya oh, betul. Okay. Hmm. Nih bro, yeah. gimana hasilnya? Coba lu lihat. Asli bagus bagus keren keren keren. Boleh boleh. Bahan yang kemarin tuh kan Riders sama Carrera perpaduannya oke okay lah. Good good good. Iya, yeah. ini juga kemarin nih yeah. kita minta emang yang custom, tapi hmm. simple gitu, Bang, nggak terlalu rumit. Iya, yeah, benar-benar-benar kelihatan simple tapi. Jaketnya okay. pun dia pakai double stitch. Double stitch ya, asli sih keren-keren, top lah. Jadi ini motor sih kalau gue lihat tampilannya udah oke okay banget men. Cuman okay, ya? karena ganti jok, nilai kegantengannya ningkat. Gue yakin nih Mas Pardi seneng banget bro liatnya nih. Pasti lah. Jadi kayak gini joknya. Yuk, kita yuk. boleh boleh. Nah, itu dia orangnya, Mas Pardi, sini. Mas, motornya coba dilihat. Iya, Pak. Dan, Pak. Mas, kemudiannya. Oh, iya, masih, Pak. Mas.